Hai sahabat rakor, kita bertemu lagi untuk membahas fakta terbaru Nainu, biodata lengkap, Instagram, dan semua drama yang pernah ia bintangi terutama drama yang mempunyai ranting tinggi saat penayangan yang pertama kita akan membahas fakta terbaru, biodata lengkap, dan Instagram Nainu nama Nainu, nama lahir Na Jung Chan, lahir pada tanggal 17 September 1994 di Korea Selatan umur di tahun 2021 sudah 27 tahun Bersodiak Virgo Tinggi Nainu adalah 187 cm Saat berkuliah, Nainu berkuliah di Universitas Danguk Banyak yang mengatakan jika ia mirip dengan aktor Gong Myong Pekerjaan aktor agensinya adalah Cuba Entertainment Debut pertama Nainu pada tahun 2015 Melalui drama Curse of Fate Atau dengan nama lain Saint Orgo Crazy Yang disiarkan oleh MBC sudah membintangi 15 drama dan 3 film dari awal karir sampai awal tahun 2021 Nainu sudah membintangi iklan sejak tahun 2014 Di tahun 2015, Nainu memenangkan penghargaan sebagai aktor pendatang baru Nainu adalah aktor yang jago bermain gitar Bahkan sangat mudah baginya untuk menirukan musik yang mengiringi drama Mr. Queen yang ia bintangi Dia sangat ramah kepada semua orang Nainu sangat suka dengan musik rock saat bersekolah, ia memiliki nama panggilan yang lucu tapi sangat menyebalkan jika kita dengar, yaitu tiang telepon. Berarti Nainu saat remaja itu mempunyai tubuh yang tinggi ya Nainu sangat suka dengan ramen atau ramyon dan ingin membintangi iklan untuk itu Di drama River Where the Moon Races, Nainu tidak muncul di episode 1 sampai episode 6 Karena awalnya pemeran utama untuk pria adalah Jisoo tapi karena kasus Jisu, Nainu menjadi pemeran pengganti untuk Jisu. Nainu hadir di episode 7 sampai episode terakhir. Banyak yang mengatakan Nainu akan menjadi pemeran set boy selanjutnya. Inilah Instagram asli Nainu dengan 500 lebih pengikut, 50 lebih postingan dan 0 mengikuti. Di dalam Instagramnya kebanyakan memposting foto saat di lokasi syuting dan memposting video saat ia latihan musik dengan gitar kesayangannya. Inilah drama dan film yang dibintangi oleh Nainu Yang pertama adalah drama Saint Orgo Grezy yang tayang perdana pada tahun 2015 yang disiarkan oleh MBC Drama ini berjumlah 24 episode dan bercerita tentang kisah cinta antara seorang pangeran Goryeo dan seorang putri Belhae dibintangi oleh Jang Hyuk, U Yeon Seo, Lee dan Im Chuan, Sedangkan Nainu berperan sebagai Sewon, yang kedua ada drama this is my love tayang perdana pada tahun 2015 yang disiarkan oleh gtbc dengan 16 episode dan dibintangi oleh ju jin mo dan Kim sarang drama ini bercerita tentang seorang wanita penulis bayangan dan seorang aktor terkenal di mana mereka saling jatuh cinta nainu berperan sebagai peran pendukung yang ketiga drama my mom atau Mam tayang perdana pada tahun 2015 disiarkan oleh mbc dengan 50 episode dibintangi oleh Chowayeon Drama ini bercerita tentang seorang ibu yang membesarkan empat anaknya seorang diri Taat anak-anaknya dewasa, mereka tidak peduli dengan ibunya Nainu berperan sebagai Padaoyoung Yang keempat ada drama Spark, Tayang perdana pada tahun 2016 disiarkan oleh NeverTVCast Dengan 12 episode dibintangi oleh Nainu sebagai Yun Gaon sebagai pemeran utama, drama ini bercerita tentang drama musik mini seperti konser malam di musim panas. Ada seorang pria yang banyak mengeluarkan listrik setelah kecelakaan mendadak dan seorang wanita yang tidak bisa ia hindari walaupun ia bekerja keras untuk menjauh. Yang kelima ada drama Cinderella with Fork Knife. Tayang perdana pada tahun 2016 disiarkan oleh TVN dengan 16 episode dibintangi oleh Park Dam dan Jung Il Drama ini bercerita tentang orang-orang berusia 20-an yang penuh semangat tapi memiliki tujuan yang sangat berbeda dan secara kebetulan tinggal bersama. Nah, ini berperan sebagai Junsu pada episode ke-12. Yang keenam ada drama Golden Pause, tayang perdana tahun 2016 disiarkan oleh MBC dengan 122 episode, dibintangi oleh Kim Ji-han dan Lee Hyo young Drama ini bercerita tentang seorang pemuda yang saat itu ia masih kecil diadopsi oleh keluarga di Amerika Serikat Dia kembali ke Korea saat dewasa dan bekerja sebagai ahli bedah yang sangat baik Tetapi ia jatuh ke jurang maut dan merubahnya menjadi master pangsit Nainu berperan sebagai Yun Ji Sang Yang ketujuh ada drama It's okay to be sensitive Tayang perdana pada tahun 2018 disiarkan oleh Never TV Case. Dengan 12 episode dibintangi oleh Kim Dae dan Kim Yongde. Drama ini bercerita tentang lima siswa tahun pertama menghadapi tantangan di dalam dan di luar kampus. Nainu berperan sebagai Jiho. Yang kedelapan ada drama Yeonnam Family. Tayang perdana pada tahun 2019, disiarkan oleh, oleh TV dengan 8 episode dibintangi oleh Choi Sojin dan Nainu sebagai Yungwon. Drama ini bercerita tentang seorang ayah dari tiga anak yang memberikan semua hartanya ke masyarakat Kecuali rumah yang berlantai tiga yang harganya terus meroket Ia memberikan pengumuman kepada ketiga anaknya akan memberikan rumah tersebut kepada anak yang dapat menikah duluan selama 6 bulan pencarian Karena alasan itulah membuat ketiga anak tersebut mulai mencari pasangan yang kesembilan ada drama Home for Summer Tayang perdana pada tahun 2019 disiarkan oleh kbs 1 Dengan 128 episode dibintangi oleh Lee dan Yoon Son Drama ini bercerita tentang kisah mengharukan tentang anggota keluarga yang tidak dapat saling membenci Bahkan ketika mereka menginginkannya Nainu berperan sebagai Jang Won Joon. Yang kesepuluh ada drama Best Chicken Tayang Perdana pada tahun 2019 disiarkan oleh MBN dan Dramax dengan 12 episode yang dibintangi oleh Park Sun-ho dan Kim So-hee. Drama ini bercerita tentang pertumbuhan anak muda yang mengikuti impian mereka. Nainu berperan sebagai Lee Jin-sang. Yang ke-11 ada drama Unas Family. Tayang Perdana pada tahun 2019 disiarkan oleh KBS1 dengan 123 episode dibintangi oleh Choi yun soo dan Sol jong wan Drama ini bercerita tentang seorang wanita yang harus mengubur mimpinya untuk menjadi reporter berita karena kehamilan yang tak terduga Nainu berperan sebagai Naminan. Yang ke-12 ada drama mistik Pop-up Bar tayang perdana pada tahun 2020 disiarkan oleh JTBC dengan 12 episode dibintangi oleh Hang jong dan Yook Song-je Drama ini bercerita tentang sebuah bar luar ruang misterius yang dapat melakukan perjalanan di tiga dunia yang berbeda Nainu berperan sebagai Gimonyong Yang ke-13 ada drama Mr. Queen Tayang perdana pada tahun 2020 disiarkan oleh TVN dengan 20 episode Dibintangi oleh Sine Son dan Kim Jong Hyun. Drama ini bercerita tentang seorang raja bernama Choljong yang diperlakukan seperti boneka dan seorang koki di era modern menemukan jalan ke periode dinasti Juson yang tak sengaja rohnya memasuki tubuh Ratu Chiorin yaitu Ratu Raja Choljong Nainu berperan sebagai Gimbyongin. Yang ke-14 ada drama Riverward The Moon Races yang tayang perdana pada tahun 2021 Disiarkan oleh Kibi 2 dengan 20 episode dibintangi oleh Kim Soo Hyun dan Nainu Drama ini bercerita tentang kisah cinta antara Putri Pyonggan dan Ondal, di mana sang putri dibesarkan menjadi seorang wanita yang jahat, ia sangat ambisius. Untuk mencapai keinginannya, putri menggunakan perasaan Ondal. Yang ke-15 ada drama Blue Spring From A Distance. Tayang perdana pada tahun 2021 disiarkan oleh KB 2 dan TBA, dibintangi oleh Park ji dan Kang Mina. Drama ini bercerita tentang kisah mahasiswa muda yang memiliki cerita dan kelebihan tersendiri Inilah film yang dibintangi oleh Nainu Yang pertama ada film Tweny yang tayang perdana pada tahun 2015 Yang kedua ada film Dekar Crash Hit by Dong Ho yang tayang perdana pada tahun 2016 Yang ketiga ada film Devices Bas yang tayang perdana pada tahun 2019 Itulah beberapa informasi tentang aktor Nainu yang bisa saya sampaikan Jangan lupa follow instagramnya Sampai jumpa di video berikutnya